itu <sas> itu tuh tuh tuh lihat itu lihat itu lihat itu itu sudah eh uh itu itu itu Cuy, hari ini saya uh, sembuh total cuy ya, sembuh total. Suara saya sudah mulai normal ya, sudah mulai normal nggak seperti kemarin cuy. Oke okay, kali ini saya akan melanjutkan lagi uh, requestan teman kita cuy. Ini datangnya kebanyakan dari uh, Sabah cuy, Sabah Malaysia. Oke okay, di sini judul videonya yang akan kita reak itu adalah Musikal Lawak Superstar yang kedua ini cuy, ya saya sudah cari tahu, ternyata cuy, Musikal Lawak Superstar ini ada yang pertama, nah itu saya nggak tahu cuy, dan sekarang ini udah yang kedua ya. Oke saya bacakan ulang lagi judulnya cuy, Musikal Lawak Superstar 2 di sini ya saya tambah dua akhir, kumpulan uni, uni, uni atau uni ini. Bacanya seperti itu aja, cuy. Yang penting tulisannya macam ini, cuy. Nanti saya munculkan di sini aja. Oke, di sini saya enggak tahu sama sekali, cuy. Ya, di sini langsung aja dikirimkan link oleh teman kita di Instagram. Ya, seperti biasa, cuy. Kalau kurang ingin mengirimkan link. Ya, link video korang bisa kirimkan di Instagram atau DM saya di Instagram, cuy. Ya, DM saja dan uh, cocok banget ya di bulan puasa ini. Kita harus mereaksi hal yang lucu-lucu gitu ya, hal yang kelakar-kelakar. Orang bisa kirimkan saja video-video yang kelakar gitu ya, supaya kita react ya. Oke, jadi spesial untuk... Uh, bulan Ramadan itu kita harus benar-benar uh, ceria gitu ya, jangan bersedih gitu ya, jangan bersedih. Oke okay, dan jangan lupa juga kalau kurang ingin melihat video-video uh, yang sudah Andy React ya, video-video lucu kurang bisa lihat atau cek di sini, ya video-video film ini juga ada juga di situ cuy. Jadi kita hibur diri kita juga cuy. Oke okay, dan langsung aja cuy ya tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Oke okay. okay, ini seperti biasa cuy Tunggu dulu ya Kita lihat dulu ini dari channel Avik TV ya Afik TV Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Jadi kalau orang ingin melihat originalnya ya Oke okay, kita lanjut untuk video yang lebih menarik, subscribe. Eh, tekan, ini bukan ini apa? Uh, siapa Saya lupa cuy. Bukannya zero cuy uh, dari Sabah ya, kalau nggak salah. Atu, Atuh atu ya, kalau nggak salah cuy namanya. Atu. Saya follow dia di Instagram cuy. Atuh, atuh, ya nunggu. Oh bahasa Filipina ya. itu benar enggak? waspada wow. Filipina. Ya. Follower, follower. Oh, jadi ini mereka nggak sama dengan tim yang ada di apa Maharaja Lawak cuy ya, sama halnya dengan uh, tim yang kemarin tim yang kemarin kita react cuy ya. Kalau ini saya baru baru lihat cuy ini. Saya so, tak tahu namanya siapa Malaysia ni Dua kali cucu baksin cucu baksin Datang sini nak buat syuting Sambil-sambil makan Itu ada bendera Filipina. Apa ni Dua kali baksin Nah sepatu saya boleh menghentas Okay guys by the way Nak ucapkan terima kasih kepada Astro Sebab hadiahkan, hadiahkan percutian 3 hari 2 malam Dekat Filipina. ni tapi bukan saya itu orang. ada artis pilihan saya datang teman. Siapa Apa ini? Check it out, guys! Caprice! Caprice! Kilo <laughs> <laughs> mirip banget dia? Ya? What's up, guys? It's Caprice! It's... What is on the news today? Ya, ya, ya, ya! A lot of you guys take Caprice to talk about this Come on guys, Malaysian Kalau tak ada benda nak kecam, tak payah kecam Takut nanti korang yang kena kecam Bang, bang, gila, bang Lagi, lagi, lagi, lagi bang, bang, Mirip banget bang. bang. cik ya yes. Alhamdulillah kita dah sampai Filipin gak? What's up gang, is Caprice Tahu <laughs> uh. Bang, bang, bang, uh. bang, bang, bang. Uh. Caprice, nak pergi mana? Kalau bang, Filipin bang, bang. Kalau dah datang bang. tempat orang, kita kena cari apa yang best Kat tempat orang <laughs> Kita tanya orang Filipin bang, bang, bang. <laughs> Kayaknya oh, berlebihan dia okay, <laughs> An yang kau coto coto, selamat, pak. Selamat, pak. Can you tell us where the food halal food, please? Bukunya memang kuan yang tadjek aku tato. Unyanyan kesian mo ya, kau. Ini tunggu-tunggu ini bahasa Filipina beneran kata memang cuma sengaja aja cie. Oh dijaga ni, alamak tak paham kep? Apa boleh cakap? Kalau, oh. kalau tak faham tak ada masalah. Sekarang ada teknologi kita guna teknologi macam mana nak faham apa binatang ni cakap. Ah. <laughs> binatang. <laughs> Google Translate. Please translate what is this? Ha. Ah. <laughs> Ana hey, no, malamis salamat dan kuan. Iya batai-batai kata namingit napa jambatan. Maka kawan kita la bukan sih okay. Itu bukan. I'm so sorry. What kind of that's language? kok ini jangan marah-marah kalau marah-marah No, no, no, no. This is artist. This yeah. is artist. Trademark, trademark. Trademark, oh. Bang bang. Uh -huh. bang, bang, bang, bang, bang. Yeah. Uh. Actually, we from Malaysia. You know Malaysia? You know, I Malaysia. Know Malaysia! I love Malaysia. I said. I know Malaysia. The number one woman singer in Malaysia. very top. Oh, they're number one. They're number Yeah. Who's the singer? Ah, I'm Parashayo, I'm Pai Biksu. Siti. Siti Gassim. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Siti Nur. Siti Nur. No, no. Si, ah, si. Para saya, yang paling baik Halia, ginger. Ah, si tinor ginger. lucu banget. Ini kelakar banget Ini, Oke, Ah, ya, namanya <laughs> <kalo> salah, <laughs> <Wow. Atu. laughs> Ini stai sta colapò. nyanyi 99 99.99% dia bukan orang filipina. Apa yang nyanyi itu bukan Datuk Siti punya lagu. Iwan Sabis Sabis dan Nusis Sabis CB. Okey, betul lah dia orang filipina. Ya. Yeah. Cuma dia menyanyi dia tak betul tadi. Ada apa lagi yang kau tahu pasal ha. Malaysia? Another, another song, another song. Another song. Gang <laughs> bang bang. bang. <laughs> <laughs> okay still uh, Ah, oh, slam, uh, slam, slam uh, ya. ya. Yeah. Gerimis Munda okay, okay, okay. Gerimis Bunda. Okay. Uh, no. Thank you, Mbah Bu <laughs> Asyik. Yeah. ush dapat banget. Okay, Ini yang Andaiku tahu Hey, wrong, wrong, wrong, wrong. <laughs> oh, that is that song! That song. Hey. That song. Yeah. That is Indonesian song! That's not Malaysian song! Bang! Bang! Bang! <laughs> <laughs> <laughs> one more time! One more time! One <laughs> One more time! One more time. <laughs> yeah! <laughs> yeah! <laughs> yeah. <laughs> Mantaf nako! <laughs> Mantaf nako! <laughs> tubik tubikmu asli tubik tubikmu ah sampai keluar dari mata gue oh, oh, oh. wow, wow. wow. yeah. uh, mengandung <laughs> Mengandung means pregnant ah, Grimis pregnant Grimis mengundang Grimis mengundang, wah wow, thank you <laughs> Grimis nah, mengundang <Rami> <laughs> nah, okay. layan dia lah yeah, <laughs> Kita makan Lama-lama kita pun belajar jadi gila Bang bang bang Thank you so much, selamat <laughs> po Selamat <laughs> marami, selamat Marami, selamat eh, po, Selamat malam. Iwan Bahan iban Iwan, you're together Hah? Huh? is songin' songin' together Songin' songin' singing together singing together, singing together? Sing. Oh, oh <laughs> yeah. singing, Okay, okay. okay. But uh, you sing I pay you Oh Bagaimana oh, oh. gitu loh Oh you you pay me oh. Ya yeah, orang cakap What you give you get back <laughs> Wah wow, pelabas Melayu ya <laughs> Oke okay. oh. Come Okay What song Adung. Any song you want Come <laughs> on <Kaman, kaman. Yeah. laughs> ah, Ini baru Ini videonya berapa sih panjang ke Gue udah <laughs> Gepert ini oh, Welcome to Filipin. Kayaknya semuanya pintarnya nyanyi cuy. Breaking phone, kononnya dapet ini. Ya, Salam Oh, you and I, yeah. oh, udah ganti lagi ya? Ya, Ramadan. Ya Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpul acara nah, kan? ini. Taskiroh Malam Jumaat hmm, bersama dengan tazkirah. saya Pak Suradi Kamaludin. Tengklang kita seluruh Malaysia, Indonesia, Brunei semua tahu Malam Jumaat buat apa? Dengar Dengar tazkirah yang tak sebut tu confirm tak tengok tazkirah. <laughs> tak apa. Baik. Acara ini asa, ya acara Dengan Ramadan kita bawakan serialansu dari Astro Warna. Alhamdulillah. Tepuk tangan Acara sikit. ini ya. Agama right. ya. Kita bawakan topik-topik tentang puasa lah. Dan sudah pasti, Tazkirah Merajemahat, saya tidak sorang. Kita akan bawakan panel-panel yang cukup hebat, panel-panel hmm. yang cukup legend. Dan istimewa untuk episod ini, kita bawakan legenda-legenda Malaysia. Anda pasti tertanya-tanya siapakah mereka. Nak tahu? Nak? Baik, kita bersinakan panel kita yang pertama, legend. Kita saksikan VT ini. VT. Uh, dia jadi siapa di sini? Uh, run -run, cuy. Ini juga bagus suaranya sih ya. Fat kan namanya saya nggak salah pak Fat ya. Suaranya bagus sih. Datuk, tuh, Apa Khabar Datuk? Baik, assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam. kau kalau tak puasa, tak panggil. Eh? Dan puasa, abu panggil. apa abang, abang, apa? oh, kurang abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, nak tanya itu? VT tadi tu tahun tu? Itu tahun 1991 Dan tu Dan Saing-Saing Tampau Awi ah, Amy ah, Habis semua <laughs> Habis semua kalah. <laughs> Bukan kalah Habis persembahan oh. <laughs> Kalau dia kalah Dan lagi kalah kat sini Aku kau ni Okey. Baik Datuk Datuk ambil tempat dulu Baik Kita ada tetamu seterusnya Nah ya, Kita lihat Baik tuan-tuan dan perempuan Seperti biasa Kita ada seorang Kita ada seorang lagi Ah tu dan apa ni? Jadi kita nak persilakan Sama-sama legend Artis seterusnya <laughs> Seberikan VT ini Legend Anwar Anwar Zaini lembut jadi kita nak putuskan sama-sama legend arti seterusnya santikan VT ini ada luar Zain di rusak-rusan Assalamualaikum Fazura. Apa ngaduan bagi bunga telur. Ini ini kira-kira Anwar Zain ya. Enggak. Apa Anwar? Ini Anwar sih enggak marah Apa tuh gimana sih cuy? Sorry gua. Astagfirullahalazim. Ya, bukan untuk Saya panggil Abang Noah boleh ya? Boleh hey, Ustaz. Jangan yeah. ambunglah. Huh? Bukan Noah. Macam Ropi dia tengok. Taklah. Ah, ah. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Baik, Noah. Dan okey. Ustaz. Yeah. Macam tak percaya saya Ustaz Ustaz. Ya oh, <laughs> Ustaz. Yeah, Ustaz. <laughs> okey, silakan Abang Anwar Kita ambil tempat. Baik. Seperti biasa para penonton semua. Datuk dan juga Abang Anwar. Yeah. Rancangan ni kita ada tagline. Ah. Okay, saya tanya je, jawab terus eh. Jangan Baik. fikir dah. Jumaah buat ya. <laughs> <Astaghfirullahaladzim. coughs> <coughs> apa? Bunuh setan. Tek line ni. Wala juna. kalau bunuh setan, setan dapat dapat bala. Betul ah, tapi bukan yang tu. Tapi tu? Uh -huh. Bukan yang tu. Saya tanya Abanua eh. Ni oh, saya. Jumaah buat apa? Abanua belum kahwin, tak tahu nak buat apa. <laughs> <laughs> ah, Allahuakbar. Baiklah. Baiklah. Okey. Kita ada soalan. Soalan untuk Abang Anwar dulu. Perkembangan terkini, Anwar Zain. Perkembangan terkini, Alhamdulillah, Abang Anwar baru terima anak buah baru. Iya, anak buah baru je apa ni? Anak buah dia, Ernie Zakri, kan? Oh, enggak. Bukan Simel. Samil. Samil, saya tak maaf. Allahuakbar. Baik, baik, baik. Perkembangan terkini Ainun Syamil. Uh, perkembangan terkini alhamdulillah abang Anwar baru terima uh, anak buah baru. Ya ah. ah. anak buah dia Ernizakri kan? Ya yeah, dengan Syamil. Ha, ha? Nisa, Syamil, Syamil. Eh Syamil, Syamil. Allahu Baik, baik, baik. Tak apa. Terima kasih. Sebab legend turun, kita pun nervous. Ya. Yeah. Okay. Dato', sebabkan Dato' datang, ni. saya tak payah tanya soalan. Soalan daripada penonton saya bacakan. Apa soalannya? Peminat Dato' daripada Kelantan. Ha. Dia tanya, Assalamualaikum Dato' Atan. Ha. Kalau saya korang hidung, ha. batal tak puasa? goreng hidung dekat air dekat goreng rasa ya yeah, dia rasa ratalah, ah bagi tahu dia apa <laughs> tak ada benda lain nak telan itulah dia kalau faham tanya soalan gini soalan penonton ha baik baik Anwar Zin, ayah saya. Anwar yes, saya. Iya kan? ah, yes, saya. Iya saya. dengan saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. tanya yes. soalan Iya puasa Iya puasa kepada Anwar yes. Iya uh, saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya Lagu Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya saya. Iya Kenapa Datuk Atan? Kau nampak macam tengah kacik <laughs> ha? Saya punya style nyanyi begini Kakak oh. saya naik kening Saya naik bibir Wah <laughs> kan. oh, Temukan Masya Allah Oh hebatlah Abang Datuk Datuk Sama sebiji macam tu. Datuk ha? Sama sebiji keset Nah itu beza Orang <laughs> lama kalau nyanyi sebiji telang keset uh -huh. Macam Datuk Awis Dalam keset Dan uh -huh. yeah. tak tahulah Eh kau rasa Okey. Datuk Okey. Okay. Datuk, okay. datuk okay. iseng tengah kembang cik Betul ha? Baik Datuk satu soalan Dia tanya apa Apa apa yang Datuk marah-marah sangat Dalam video tengah viral tu Dan marah pasal Eh kau kalau dapat pun tanuri Ada kebenaran Tak payah hmm. Eh kau pergi tayang Kat Instagram buat apa Eh oh. kau simpan lah Kalau pasal kau jauh Tak apa Ada marah kat siapa-siapa ke Tak ada Dan general, oh, general. Kau jangan manjik <laughs> penal <laughs> Tak ada Tanya je Tapi peminat tanya Baik Kita kenalai Baik uh, Abang Anwar Zain Yes uh. saya <laughs> yes, Ada apa persoalan? Allah, terima Soalan saya soalan tentang puasa. Uh, tentang puasa. Saya hari itu puasa saya tidur. Uh -huh. Saya tidur dalam mimpi saya tengah makan. Batal tak puasa. Uh, uh, bila bila bangun tu. Ah uh, bila bangun tu ada makanan. Ah uh, bila bangun. Tu? Oh. Alhamdulillah. Sungguh dahwal. Batal sah. Reski tak batal. Tak batal. Muka saya. Batal. Baiklah para penonton, itulah kemeriahan kita Kita harapkan Ramadan kali ini jadi lebih baik Sekian saja untuk rancangan kali ini Baik Baik, kita akan jumpa lagi di episod yang lain Terima kasih semua yang menonton Terima kasih Datuk Atan Terima kasih Abang Anwar Kita minta lagu penutup Datuk Atan berduet dengan Anwar Zain Terima โดนโดนจากคนรักคนดีกันถ้าดาวได้มาโดนโดนจากตัวอะไรมาตายเย้เย้ <laughs> oke okay, oh, okay. yeah, okay, itulah tadi lawakan dari UNA cuy ya oh, saya benar-benar aduh ini saya baru-baru kali ini tuh benar-benar kelakar banget ya lihat eh uh, uh, apa namanya lawakan dari Aatu uh, ya Aatu kan sama Anu Aatu at, saya lupa cuy pokoknya uh, tiga huruf aja nama dia cuy ya Ah, gila banget ya dia meniru dia meniru dia meniru Anwar Zain cuy tiba-tiba aja rambutnya jadi lurus cuy dan dia seakan-akan bertingkah seperti apa uh, Anwar Zain beneran cuy ya ya walaupun suara dia tak bagus-bagus sangat ya ya dia bisa membuat kita itu benar-benar tertawa cuy di part yang tadi tuh yang di scene yang tadi tuh benar-benar lucu banget cuy sumpah lucu banget saya Oh benar-benar kelakar gila ya Oke okay ya sebelum saya pamit terima kasih banyak ya buat korang atau teman-teman saya yang mere apa, merequest video ini Dan uh, semoga ya puasa kalian bagi teman-teman saya yang muslim menjalankan ibadah puasa itu Semoga puasanya itu berjalan dengan lancar Dan buat teman-teman saya yang non muslim yang ada di channel NDTK ini